Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam om Sasjastuh, Dan salam sejahtera buat semuanya Dari Sabang sampai Merauke Dan dari kota sampai ke pelosok Desa Salam semuanya buat sahabat-sahabat Yang kerja toko sembako ya Yang ada di Jakarta Tangerang, Bali Dan di seluruh wilayah Di Indonesia Ini teman-teman saya tadi lagi karena tidak bisa belanja sendiri kalau langsung order barang-barangnya sudah nyampe semua Printernya ini ya tripernya masih ganteng Dan masih belum punya istri kayaknya Teman-teman juga bisa kenalan Bisa dibunuh FB-nya? FB-nya apa? Dayat doang FB-nya Dayat doang Bisa dibunuh Langsung bisa komen di bawah video ini teman-teman ini pesanan saya kebetulan hari ini banyak ada susu indomil botol sunleg dan beberapa kardus mie, roti sisir juga tisu tepucu dan lain-lain banyak lagi barang ini yang saya pesan hari ini ya teman-teman. Ini notanya teman-teman sudah ditaruh di sini. Ini ya pesanan saya untuk hari ini. Ini sudah ada totalnya cuman di atas juga lagi biar jelas. 2 juta 12.500 Langsung dikasih Nama di Di atas teman-teman Ya Nama saya Edi Juga follow My social media My facebook Edi Lokajaya Ya teman-teman yes, Sebentar lagi akan dipajang Dan rapi. Tambah laris, tambah banyak, dan besok bisa order lagi ke Mas Dayat. Oke okay, Mas Bro? Oke okay, oke okay, oke. Okay. Oke okay, Bro ya. Saja. Kalau ada saran dan kritikan yang membangun dari teman-teman di seluruh wilayah Indonesia, silahkan langsung ditulis di kolom komentar di bawah ini. Itu saja. Insaallah terus Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.